Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 6 Bagaimana kabar kalian di rumah? Usada Elis tetap doakan Kalian bersama ayah bunda di rumah Dalam kondisi sehat walafiat ya Baiklah anak-anak Sebelum kita menghadapi penilaian tengah semester 1 Yuk kita bersama-sama memperhatikan penjelasan dari Usada Elis Oke Hari ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia Beberapa minggu yang lalu Ustadzah sudah jelaskan tentang makna proklamasi ya bagi uh, bangsa Indonesia Sudah dua slide ya maksud Ustadzah sudah dua video ya yang Ustadzah sampaikan untuk kalian nah, ini di konten video yang terakhir ya anak-anak ya, kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa itu upaya? Kita bahas dulu tentang definisi atau pengertian dari upaya. Upaya adalah usaha atau cara atau sesuatu yang harus dilakukan. Lalu ada kata mempertahankan, mempertahankan itu artinya menjaga atau melestarikan. Nah kita akan membahas lebih jauh tentang contoh upaya mempertahankan kemerdekaan Jadi anak-anak perjuangan para pen, pejuang kita dulu ya Yang sungguh banyak sekali membutuhkan pengorbanan Kita upayakan ya sampai titik darah penghabisan Kita negara Indonesia harus tetap merdeka tidak boleh ada lagi penjajah yang menduduki negara kita. Bagaimana sih caranya? Berikut ini ya, yang pertama kita harus selalu siap untuk membela tanah air. Dua, selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara. Yang ketiga, menolak campur tangan atau intervensi asing. Empat, melestarikan budaya bangsa. Lima, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan. Enam, membela negara dalam bentuk belajar dengan giat dan ilmunya digunakan untuk membangun bangsa. Lalu yang ketujuh, mencintai produk-produk dalam negeri. Sedangkan yang delapan, menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Nah itu tadi anak-anak, contoh upaya atau usaha kita warga negara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan. Oke okay. Berikut ini adalah alasan Bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Apa saja sih alasannya Mengapa sih bangsa Indonesia Kok ingin mempertahankan kemerdekaannya Yuk kita simak penjelasan berikut ini Yang pertama Karena untuk memperoleh kemerdekaan itu Membutuhkan banyak pengorbanan ya Baik harta Tenaga maupun nyawa Kemudian yang kedua alasannya adalah bangsa Indonesia tidak ingin dijajah kembali hmm. Karena kita sudah terlalu lama ya anak-anak ya hidup dalam kungkungan atau tindasan dari bangsa penjajah Yang ketiga bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang merdeka selama-lamanya Jadi siapa sih yang tidak ingin bebas, siapa sih yang tidak ingin bisa menentukan nasib sendiri nah itulah yang menggugah atau memotivasi ya bangsa Indonesia untuk tetap bisa mempertahankan kemerdekaannya apa saja sih macam-macam upaya mempertahankan kemerdekaan yang pernah dilakukan oleh uh, bangsa Indonesia saat uh, perjuangan mereka dulu ya ternyata kemerdekaan yang kita dapatkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu belum diakui sama negara penjajah ya, yaitu negara Belanda Karena itu bangsa Indonesia mengupayakan atau mengusahakan agar kemerdekaan ini bisa diakui oleh seluruh negara yang ada di dunia Nah bagaimana caranya, ada dua cara ternyata anak-anak Yang pertama dengan cara mengangkat senjata atau berperang atau ini disebut dengan perlawanan fisik ya Kemudian yang kedua dengan cara diplomasi atau non-fisik Nah untuk yang non-fisik atau dengan cara diplomasi Yaitu dengan mengadakan perundingan atau perjanjian Contohnya yang pernah dilakukan oleh para tokoh kemerdekaan Indonesia pada zaman dulu ya Yaitu perjanjian linggar jati. terjadi pada tanggal 15 November tahun 1946 sampai dengan 25 Maret 1947 perjanjian Linggarjati ini diadakan di Provinsi Jawa Barat ya saat itu kemudian perjanjian yang kedua yaitu perjanjian Rumroyen pada tanggal 7 Mei 1948 dilakukan di Jakarta lalu yang ketiga yang C yaitu konferensi meja bundar kita singkat KMP Dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November Tepatnya tahun 1949 Nah konferensi meja bundar ini dilaksanakan di Den Haag Belanda Jauh ya anak-anak ya Kemudian yang terakhir yaitu perjanjian Renville Perjanjian Renville ini dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat nah anak-anak pada poin yang C disinilah Belanda baru mengakui bahwa Indonesia itu sudah merdeka lama sekali ya anak-anak ya dari tahun 1945 sampai tahun 1949 Belanda yang saat itu uh, atau yang pernah menjajah Indonesia baru mengakui bahwa Indonesia itu merdeka kita harus berterima kasih ya kepada para pahlawan. Nah yang berikut ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan dengan cara peperangan atau dengan cara mengangkat senjata secara fisik ya. Yang pertama adalah pertempuran di Surabaya. Pertempuran di Surabaya ini dikenal dengan nama peristiwa 10 November. Anak-anak bisa lihat di slide ustada di sebelah kanan di situ ada orang-orang yang sedang naik sebuah bangunan ya. Ternyata mereka ini akan menyobek bendera milik Belanda yang saat itu berkibar di atas Hotel Yamato atau dikenal dengan Hotel Orangnya, kalau sekarang, namanya Hotel Mojopahit. Anak-anak bisa lihat di sana nanti, kalau waktu jalan-jalan di Kota Surabaya, ya, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat. Di situ ada bangunan Hotel Kuno yang sampai saat ini masih berdiri. Di situ adalah sebuah bangunan yang bersejarah sekali, ya, dimana banyak pahlawan dari uh, Surabaya atau yang dikenal dengan arak Arek Sropoyo mati gugur dalam perlawanan melawan. Inggris dan Belanda Oke okay, kita baca sebentar Di pertempuran Surabaya ini kita baca uh, Penjelasannya ya Apa sih pertempuran Surabaya itu Yaitu pertempuran yang terjadi di kota Surabaya Mengapa bisa terjadi Ultimatum Inggris Agar pimpinan Dan orang-orang Indonesia Yang bersenjata menyerahkan diri Jadi saat itu Tentara Inggris mengultimatum Ultimatum itu Me mengancam ya mengancam bangsa Indonesia untuk segera menyerahkan diri tapi mereka enggak mau anak-anak. Siapa yang terlibat dalam pertempuran itu ya? Pertempuran peristiwa 10 November ini yaitu pertempuran pasukan Indonesia dan pasukan Inggris. Di mana terjadinya? Di Kota Surabaya. Kapan? 10 November 1945. Bagaimana kejadiannya? Pertempuran berlangsung sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur dari darat, laut, dan udara. Saat itu, arah-arah uh, Surabaya yang tidak punya senjata, mereka dengan uh, berani melawan para penjajah dengan menggunakan bambu runcing, anak-anak ya. Jadi kita harus berterima kasih banyak kepada para pahlawan yang sudah uh, rela mengorbankan dirinya untuk merebut kemerdekaan. Nah berikut ini adalah perlawanan yang kedua Dikenal dengan nama Bandung Lautan Api Nah ini penjelasannya seperti ini anak-anak Jadi peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah peristiwa kebakaran besar Yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946 Mengapa bisa terjadi? Karena untuk mencegah tentara sekutu dan tentara nikah Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer jadi saat itu masyarakat Bandung tidak setuju kalau Belanda dan sekutu dan tentara nikah Belanda akan mendirikan markas militer ya lalu dengan sukarela rumah mereka di, mereka bakar sendiri sehingga seperti lautan api anak-anak ya, siapa saja yang terlibat dalam pertempuran tersebut disitu ada Muhammad Toha dan Ramdan yaitu dua orang anggota milisi BRI barisan rakyat Indonesia di mana terjadinya di kota Bandung kapan 23 Maret 1946 bagaimana kejadiannya Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang amunisi besar milik tentara sekutu wah hebat ya keberanian mereka ini uh, dalam rangka untuk mengusir para penjajah oke okay, sedangkan yang ini adalah serangan umum 1 Maret 1949 Yang terjadi di Kota Yogyakarta, serangan umum ini dipimpin oleh Letkol Soeharto. Ini yang dikasih usaha ada lingkaran merah. Ini adalah Bapak Soeharto. Beliau ini pernah juga menjadi presiden yang kedua, ya, setelah Bapak Soekarno. Nah, yang diberi lingkaran biru ini adalah Bapak Panglima Sudirman. Jadi, saat itu tentara Indonesia masih menunjukkan eksistensinya ya sehingga orang-orang uh, Belanda atau tentara Belanda keder ya anak-anak ya mereka takut dengan kekuatan TNI Indonesia nah ini kita bisa baca di sini ya serangan umum 1 Maret ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto mampu menguasai Jogja selama 6 jam Dampaknya adalah mendukung perjuangan diplomasi, menumbuhkan semangat perjuangan rakyat, menunjukkan kepada TNI masih mempunyai kekuatan, mematahkan moral pasukan Belanda. Jadi saat itu bangsa Belanda takut, ternyata TNI kita masih masih kuat. Oke, yang berikutnya ini adalah pertempuran Medan area terjadi di kota Medan. Nah, anak-anak nanti bisa baca sendiri ya slide dari Ustadzah ini. Kemudian ini anak-anak, serangan umum Surakarta terjadi pada tahun 49 Serangan umum Surakarta yang terjadi pada 7-10 Agustus tahun 49 ini adalah bukti bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan pasukan militer masih mampu menjaga NKRI atau negara kesatuan Republik, Republik Indonesia yang telah diproklamasikan sejak 17 Agustus tahun 45 mengambil kedaulatan Indonesia artinya menantang Indonesia melakukan pertempuran lagi jadi di, mereka ini para pejuang mengatakan bahwa kalau ada yang mau menjajah Indonesia kembali itu artinya mereka Menantang, ya, menantang itu ingin bertempur dengan Indonesia. Oke, anak-anak, itu tadi beberapa perlawanan fisik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka untuk mengupayakan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada bahan renungan untuk kita bersama, ya. Itulah, itulah lima pertempuran mempertahankan kemerdekaan paling sengit di Indonesia. Para pejuang dan juga pasukan militer Indonesia berjuang hingga tetes darah terakhir Alasannya hanyalah untuk membuat Indonesia diakui dunia sebagai negara yang berdaulat Negara yang saat ini kita tinggali dengan aman dan damai Nah bagaimana dengan kita para pelajar Anak-anak sebagai pelajar meskipun masih SD ya masih di sekolah dasar juga perlu loh anak-anak untuk mempunyai keinginan mempertahankan kemerdekaan apa saja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama ikut serta dalam upacara kemerdekaan untuk memperingati hari kemerdekaan. Nah, ini ya, pada saat kita mengikuti upacara, kita enggak boleh malas. Kita hanya disuruh berdiri tegak, kemudian menghormati bendera yang sedang dikibarkan. Itu aja, Nak. Tidak perlu mengangkat senjata. Gampang kan? Dua, menjaga nama baik sekolah, contohnya tidak suka taburan, tidak merokok bagi anak laki-laki ya ini terutama ya Dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang, kita jaga diri kita ya dari hal-hal yang demikian Kemudian berprestasi di sekolah dengan mengikuti berbagai ekstra kurikuler. Kemudian mematuhi peraturan yang ada, hormat pada guru kita, kemudian mau memperingati hari besar terutama Hari Besar Pendidikan ya. Itu beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, ini bukti rasa cinta tanah air. Kita ikut upacara ini. Nah, tangannya hormat semua pada bendera. Kemudian ini kita mencintai kesenian daerah ya. Ini ada Tari Saman dari Nangro Aceh Darussalam. Aku bangga jadi anak Indonesia. Kita harus bangga ya anak-anak jadi anak Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan Para pahlawan kita dulu Nah kita harus rajin belajar seperti anak ini Ya apalagi kalian sekarang Sudah kelas 6 Sudah bukan anak kecil lagi Karena kalian sudah akan menuju ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi Yaitu tingkat lanjutan pertama Aku cinta Produk Indonesia Nah kita harus lebih cinta pada produk Indonesia Jangan westernisasi ya Westernisasi itu Suka keberat-beratan Sikap yang kurang bagus ya kita harus lebih cinta pada produk Indonesia. Oke, okay, baiklah anak-anak. Sampai di sini penjelasan dari Ustazah Elis. Alhamdulillahirrohabila alamin. Pesan Ustazah tetap sama. Don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard. And be careful. Alhamdulillah. Bye-bye anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.